Hadirin walhadirat jamaah rohimani wa rohimakumullah Puji syukur alhamdulillahi Malam ini Allah takdirkan kita bertemu kembali Dalam rangka ibadah Mudah-mudahan ibadah kita benar-benar diterima Allah subhanahu wa ta'ala Rahmatullah wassalamuhu mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan di atas pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya kajian malam ini kita baca Soheh Fikhus Sunnah Yang ditulis oleh Panjenanganing Abu Malik Kamal bin Said Salim Syekh Abu Malik Kamal bin Salim Menulis Soheh Fikus Sunnah 4 jilid Sedangkan yang kita baca ini jilid yang pertama Halaman 1203 Tentang masalah takziah Ini penting ya Kemarin sudah kita baca belum takziah belum ya sekarang kita baca takziah takziah itu halaman 1023 1023 bagian paling atas kanan ya kanan paling atas <tuh> Disunnahkan bagi kaum Muslimin, nah, jenengan kan termasuk Muslim, laki-laki maupun perempuan, untuk bertakziah kepada keluarga mayit dengan tujuan menghibur. Ini tujuannya ya, cekat nemen-nemen susah, tapi kadang-kadang kita nggak sadar, takziah itu tidak apa ya. meredakan kesusahan kesediannya yang enggak tapi malah membebani ini jangan sampai ya jangan sampai kadang-kadang di kita itu terbalik itu loh jangan nanti inti maksudul adham tujuan dari takziah itu sendiri adalah menghibur keluarga mayat jangan sampai keluarga mayat itu kalut dalam kesedihan jangan Jangan sampai kita malah membebani mereka. Intinya itu takziah itu menghibur. Cuman juga harus kita perhatikan menghiburnya itu sesuai dengan syariat Islam. Jangan sampai melanggar syariat Islam, contoh lagi, yang ditakziah ini rondo. Suaminya meninggal, ini kadang-kadang melanggar syariat, kadang-kadang atau sebaliknya. Makanya, inti dari tujuan takziah itu adalah menghibur, menasehati, agar ridho dan sabar terhadap musibah yang menimpanya. Hal ini disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya dicontohkan ya. Jadi karena Rasul itu sebetulnya tidak berhak membuat syariat kan? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditugasi tidak untuk membuat syariat, tapi mencontohkan syariat-syariat yang telah Allah tetapkan. Coba ya, bengkak bengkak salah paham. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditugasi Allah untuk mencontohkan mengamalkan syariat, tidak membuat syariat. Jadi syariat Islam ini mutlak milik Allah, Dan yang berhak menetapkan syariat itu hanya Allah. Prosesnya agar kita tahu diutuslah seorang Nabi yang bernama Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mencontohkan syariat-syariat itu Gimana? Bisa dipahami? Nah, cara memahaminya Ini mustahil ya Kita itu membaca Quran sendiri Membaca hadis sendiri Memahami ini mustahil ya Sangat-sangat mustahil Karena saat kita membaca Al-Quran Ingin mengambil pelajaran dari Al-Quran itu sendiri ini kita masih dibutuhkan dengan nahu sorop kita mantek balaghoh kita Di, harus didukung dengan ilmu namanya usulul fikih masih didukung macem-macem itu Mas Ian. Nah, sementara kita nahu sorop saja masih belum gitu. Padahal sebenarnya nahu sorop dipelajari satu bulan itu selesai sebetulnya. Cuma di kita kadang-kadang takut dengan bayangan, takut dengan sulitnya itu, li. Padahal Nahusarab itu kan ilmu yang mudah ya Sama dengan hitung-hitungan yang kulonjenengan Siji tambah Siji mesti loro Kan hanya seperti itu, kan itu ilmu pasti kan namanya Jadi Al-Quran dan hadis itu tidak bisa dipahami dengan terjemahnya atau tidak bisa belum belum belum cukup apalagi kita kalau sudah ngomong takziah ya, ya ini kadang-kadang kita hidup di tengah-tengah masyarakat Wong Jowo ya. ini karena tradisi kejawennya ini kadang-kadang kita nggak bisa membedakan mana yang tradisi dan mana yang syari. Mana yang sunnah dan mana yang bid'ah Ya ini kadang-kadang kita itu terus katut Wah Kalau yang memimpin itu seorang kiai haji umpamane, serbannya tidak gawadi Dan ngepnya pasti benar, belum tentu ya Kalau ukur benar dan tidak itu bukan pakaian Bukan orangnya, bukan Kalau ukur kebenaran itu dalil yang digunakan ini mumpung ada anak-anak mahasiswa ya Anak-anak ini Jangan ada mau anak-anak Apa mas-mas masjid apa sebutan ini biasanya Teman-teman mahasiswa ini, ya ya. ini ada berapa orang ini Delapan Sampai berapa di sini yang ada Teman-teman mahasiswa Hah? Yang di lingkungan kita ini Di masjid ini 21 Nah sekarang di mana saja tugas yang lain, oh alhamdulillah, ini tolong ya nanti disampaikan. Jadi ini sengaja inti dari takziah sudah kita sampaikan. Tapi takziah kita, ini kita kadang-kadang sulit membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang sesuai dengan wahyu. Dan mana yang hanya sebatas sesuai dengan hawa nafsu Ini kadang-kadang kita nggak bisa membedakan Coba dibuka Surah As-Su'arok Surah as -su ayat 100 Kok oh 100? 213 213 Surah as -su itu surah yang ke-26 kalau tidak salah 213. Oh, ini, ada ini. ini tugasnya itu mahasiswa menyampaikan masalahnya ya. ketemu. kalau ketemu tolong dibaca. dua ratus monggo. Jadi kita eh, sholat masjid, kita zakat, eh, kita eh, puasa, kita wajah eh, haji. Tapi kalau kita beribadah, berdoa, di samping memohon Allah masih ada permintaannya kepada yang selain Allah. Paham jeneng? Ini sangat penting sekali. ya Lebih-lebih ini bulan Muharram. Bulan apa ini? Ojo ngomong, <tinyan> <tak. tinyan> ngomong suruh Ojo ngomong suruh Ngomong suruh Lah iya Ini loh Lagi ngomongnya Salah sampean Makanya itu tadi ayatnya ya Suruh as-suara Wala tada'u ma'allohi ilahan akhoro Watakuna minal mu'adabin Kalau sampe-sampean ini Berdoa Memohon kepada Allah Kok seko berko berrih Melok melok acara mengguni perapatan kadang no imbong kadang mengguni pos kampling Terus onok seko Seko dibentuk Oh Enak tahu nge salam tumpeng ini <tum> <Heh>? <tum> <tum> <tum> Ini syariat siapa ini ayo kita lihat ya biasanya harus tumpeng terus onok ayamnya yang dimasak wotoh jenenge ingkung ayo kita runut sebentar ini mumpung ono koncong-koncong mahasiswa mahasiswi tolong perhatikan baik-baik nanti kamu pulang ini kewajiban sampai menyampaikan kepada keluarga kepada masyarakat sampean ya yeah. Kepada tetangga Terutama kepada keluarga terdekat Ayatnya jelas Walata ma ma'allohi ilahan akhoro Watakuna minal mu'adzabin Walata de'ulan ojo nderdungo nirokabeh Ojo ibadah ma allahi sartani ibadah Manyang Allah subhanahu wa ta'ala Ilahan ing sesembahan Akhara Kang Lio. Eh. Aku tak ngomong dari sisi ingkung nyathoke eh ya. Aku gak ngomong sego kuningi guru. O guru ngomong lio-liani baru ngomong ingkungnya saja. Yang ada kaitannya wala tad'u ma allahi ilahan akhar. Fatakunana minal muadzab. Surah apa tadi? Aso ayat berapa? Iki Mas kalau Quran ta. Ada yang pegang sudah? Alhamdulillah. Ayo kita perhatikan sama-sama ya. Ingkung Jenengan kenal jinanganing rojo Batara Karang. Lek joro-joroning Karang. Ingat Betorok Karang itu adalah kerajaan besar saat itu, cuman sudah menganut Hindu Dharma. dengi. Tapi kadang-kadang menunggu gak belum belajar sih, ngunung -ngunung Padahal Subhanallah ini sangat berbahaya kalau kita nggak tahu sejarah itu. Yes, Betul sekarang Karena mereka menganut Ajaran Hindu Dharma Kalau jendengan Islam Kenapa Hindu Kalau kalian jendengan berbicara Islam Maka jangan sampai Kecampuran akidah Orang-orang yang di luar Islam Kalau waktunya cukup Mudah-mudahan nanti Kita tahu juga Sebetulnya kita itu siapa kita itu adalah mayoritas orang Jawa Nenek moyang kita itu siapa? Ya Wong Jawa kuno Padahal orang Jawa sendiri akidahnya luar biasa loh ya. Dengan Islam agama yang sekarang kita peluk itu wih, Hampir sama Nanti kalau waktunya cukup itu mestinya kita tidak hanya ngomong betorok karang toh enggak tapi kita mestinya harus ngomong wali songo yang pertama kali diutus sebagai periode wali songo pertama walaupun sebelumnya sudah banyak wali yang dikirim ke tanah jawa tapi mengapa akhirnya kok hanya sembilan wali yang dikenal sekarang belum ngomong itu baru ngomong ingkung semuanya pernah tahu ya ingkung ya Ingkung itu karena Rojo Bertoro Karang ini ikut menganut agama Hindu Dharma di dalam syariatnya Hindu Dharma yang diikuti oleh yang Bertoro Karang itu istilahnya di kita ada khusnul khotimah Husnul khotimah di kita sangat simpel dan mudah sekali Walatamu tunna illa wa antum Jangan sekali-kali kamu mati Kecuali kamu dalam keadaan Islam Ini Allah sendiri yang pesen ya Walatamu tunna illa wa antum Muslimun Yang kedua konsep dalam syariat Islam Allah firmankan Allah wahyukan kepada Rasul Rasul sabdakan akhir kalami, la ilaha illallah. Dah jana, siapapun orangnya yang akhir ucapannya mengucap kalimah La ilaha illallah dipastikan masuk surga. Saya menerjemahkan begitu karena kalimatnya pakai dah jana, pakai fi'il Madi Dah kolau, dah kolau, Dakhaltuma, dakhaltum, kakhalti, dakhaltuma, dakhaltunna, dakhaltu, Nah pakai kalimat dakhala. Ini kalau kita lihat dari nahwunya dipastikan masuk surga. Pokok akhir ucapan yang diucapkan ini la masuk surga. Coba sekarang ayo kita menengok akidahnya bedhara karang. Syariatnya bedhara karang. Coba mungkin sudah ada yang pernah baca itu buku Betoro Karang? eh hey, sudah ada yang pernah? Nanti jenengan buka Mbah Google ya Kalau ada kesempatan jenengan beli bukunya Beli online kan gampang sekarang Jenengan lacak ke sana Tulis dulu Betoro Karang Nanti supaya mungkin di masjid ini Ada perpusnya juga itu faham kalau jenenge ingkung menurut keyakinan mereka tidak bisa husnul khotimah tidak bisa sempurna bahasa syariat mereka tidak bisa mukso opa muksoe dikhawatirkan nggak mukso engkau rohnya gentayangan akhirnya jadi pocong jadi wewe gumbel Tekok nangoma Cari jaluk Kiriman dungu Senajan wacan Itu bukan keyakinan kita loh ya, Saben malam jum'ah Ahli kubur Itu kayak bilang kerapo Bukan syariat islam gimana sudah di dalam hidup dharma keyakinannya itu bisa mukso kalau di akhir atau di masa tuanya ini mau minum minuman homer minum arak saya kira mereka wah kayak pirang-pirang ya bermunculan bahkan hampir saja dilegalkan atau mungkin ada daerah yang sudah sekarang dilegalkan secara nasional sudah akan dilegalkan. Itu ternyata berkaitan dengan syariat Berdorong Karen. Jadi nek mukso mabuk sampai nyungsep dengan harapan bisa mukso mati bisa sempurna bisa menghadap sah yang maha kuasa datang moho kuoso ternyata bedoro karang ini sampai nyungsep tidak bisa mukso akhirnya ditingkatkan syariat mereka syariat dia itu harus menzinai perempuan yang perawan sebanyak-banyaknya dan itu dilakukan sampai remek ternyata tidak bisa mukso tak ya Kemudian marahlah bedoro karang. Marahnya bedoro karang, perempuan perawan yang sudah di zinai itu dipanggang ingkung itu tadi. Jadi ini bukan madhabnya Imam Syafi'i, bukan ya Ini madhabnya bedoro karang. Tidak bermadhab kepada Imam Syafi'i, tapi bermadhab kepada bedoro karang. Gimana, bisa difahami? dan sampai apa ini Dewi ada ingkung terus ono sesepuh atau apa ya ada yang ada ada terus tumpeng terus derek derek Kasumrapono menikau sekul suci ulamsari kagem caos dahar dateng danyang kaum bau rekso Desa so Tukum, Desa so salam, Desa so Sumber, Itu lo kayak sareatis Coba dicari dulu dari Al-Quran. Kalau kita ingin selamat, madinya Quran ini harus betul-betul kita pahami. Hadisnya bagaimana Rasul contohkan. Dada, singunjuk kayak ngomong ngono lah. Kok Amin? Ini kan kayak biji kalau permohonannya sudah kepada dan yang tidak kepada Allah itu sirik besar, Terus hai, hai, dipahami Terus hai, hai, hai, Apa terdanyang hai, Orang pertama Iya Anak ya, ngomong oh, cerita ya? 것woo, <t <eyesight> t <artistes> t <times -times> Tadi makanya, mudah-mudahan nanti ada yang berusaha untuk mendapatkan buku itu, ya, mendapatkan buku itu. Biar kita nanti, kita itu, gak Gampang, ditegur, kalau menungso sehingga enggak punya ilmu. Jadi, kita nanti punya pegangan, sehingga kita tahu sebelum wali songo ini datang ke Tanah Jawa ini sudah banyak bahkan sebagian cerita itu sahabat-sahabat sudah ada yang masuk Bumi Nusantara ini ini bukti-buktinya itu ada ya untuk di Aceh untuk di Palembang untuk di Medan untuk di Sumatera ini kan sampai di Makassar sana Sulawesi itu kan ada Rono maneh onok jenenging Manila Manila dulu itu kan sang para wali, sarap orang-orang yang mendakwahkan Islam, karena sana itu sudah bagus Islamnya, terus ibu kotanya dengan nenek moyang kita yang dari Timur Tengah, beliau mengatakan dijenengno Jenengno, "Fi Amanila, berhubung berubah menjadi Nasrani, terus digeser Jenengnya jadi Manila." 6, 6, 6. Ya, balik mana yang Manila menjadi amanilah ini. Ya, Buku ini Aku hanya akan ngomong tentang masalah singbaba tanah Jowo. Sopoi. Apakah nenek moyang kita? Insya Allah iya ternenak mau yang kita itu siapa ya Wong Jowo akhir-akhirnya cuman atau karena itu danyang terus danyangnya jadi danyang itu sebetulnya kan sabdo palon itu kan atau disebut dengan kisemar kesemar dua temen namanya Kitogok ini kan saat para wali sebelum wali 9 itu dikirim ke Nusantara masuk, cuman giliran di Tanah Jawa, ini mental. bahkan banyak yang dibunuh para jua, para pejuang, para wali sebelum wali 9 <tuh> itu ternyata Sabdo Palon yang dulu disebut dengan Kismar itu topo nunggone no gunung Merbabu, ada gunung Merbabu. Itu selama delapan ribu tahun. Nah. Kemudian pindah Nanggroe di punjernya tanah Jawa. Di situ ada namanya Gunung Tidar. Di mana Gunung Tidar itu? Lah. Di puncaknya Magelang itulah Yang kemudian karena para pejuang dari Timur Tengah ini selalu gagal Yang ngawo ajaran Wawarah suci Syariat saking datang moho suci alias Islam Ini kan selalu gagal Karena selalu gagal Sultan Muhammad pertama yang ada di Turki Utsmani Itu munajat kehadirat Allah Apa istilah munajat itu? Mendekatkan diri kepada Allah namanya Taqorhuban ilallah Dia itu sholat hajat karena sekian para wali yang dikirim ke Nusantara giliran di Tanah Jawa ini banyak yang meninggal Akhirnya Ilham dari Allah Petunjuk dari Allah cara Itu Allah berikan Ternyata di perintah khusus tanah Jawa Di kokon ngirim Sejumlah sembilan wali Ini hasil dari Mulajatnya Sultan Muhammad Yang pertama Kalau saya mohon Sultan Muhammad pertama Ya Muhammad Al-Fatih Saya memahaminya begitu Karena beliau yang Meluluh lantakan Turki Sehingga Dikuasai oleh Islam Sebetulnya Al-Fatih ini sudah Ingin munajat kepada Allah berhenti dari Sang Raja tapi dengan Penasehatnya tetap disuruh Memimpin Turki Usmani sampai wafat dikirimlah kemudian sembilan wali Songo, untuk Jawa Timur tiga orang wali, Jawa Tengah tiga orang wali, Jawa Barat tiga orang wali, maka terkenalah dengan sebutan wali Songo kemudian diutus wali pertama yang dikirim ke sini, maksudnya Sejumlah Wali Sembilan itu, periode Wali Sembilan pertama, beliau bernama Syekh Subakir. Ini ada yang dari Blitar enggak teman-teman mahasiswa? Ada yang dari Blitar enggak teman-teman mahasiswi? Enggak ada. Maksud saya, di Blitar sana itu ada Candi Penataran. Lah Syekh Subakir itu punya petilasan... Di deketnya Candi Penataran Di desa Penataran itu Tapi itu bukan makamnya Tapi itu adalah petilasannya Saya Subakir mengkaji karena Sembilan wali Songo yang dikirim ke Tanah Jawa ini adalah Berbagai macam keahliannya masing-masing yang ditugas yang ahli merukyah adalah Syekh Subakir, yang khusus menerangkan aqidah Ngelor didik untuk Jenenging Kabupaten namanya Mojokerto, onok kecamatan Cili Jenenging Trawulan, di situ ada makam namanya makam Syekh Jumadil Kubro, ini termasuk periode wali sembilan yang pertama beliau khusus penerangkan tentang masalah akidah Islam, masalah keimanan kita. Ndak rada golongan periode wali 9 pertama si kota di sana ada Syekh Maulana Malik Ibrahim itu khusus mempunyai keahlian, keahlian ilmu tata negara. Wis tak omongno telu ya. Jawa Tengah atau Jawa Barat bukapan-kapannya. Yang penting karena tadi ono sing ngomong suro, ya Padahal kita mungkin ngomong aja suro lah, ya mukharum, gitu. Karena kita sudah Muslim. Ya, difahami betul ternyata memang yang namanya Demit tanah Jawa Dan ganas ganas segi. Gitu. Di situ disebutkan Onok Banaspati, Onok Wewe Gombel, Onok Niro Kidul. Ya. Terus di Gunung Tidari itu, ada tugu. Kemudian di sana ada tanah lapang, dikasih tugu. Tulisannya di sana adalah tak, tak, alib, batak, tak. Tak itu artinya ternyata eh. adalah ikut sopo salah seleh wong nek salah mesti seleh gak iso hmm, salah kok menang gak iso nek salah mesti seleh coba akhirnya ini Syekh Subakir tahu kalau Tidar itu adalah pusernya pusatnya tengah-tengahnya Pulau Jawa diyakini ada di Tidar apa jenenge kok Tidar karena dedemit nungguni gunung tidar itu ganas ganasnya luar biasa ya sampai darani tidar kok sampai datang ke situ kalau enggak mati ya modar makanya dinamakan gunung tidar jal lecoro Jawa ini jal moro jal mau mati Apalah men akhirnya Panjenenganing Sah Subakir merukyah di tempat itulah dirukyah. Di samping dirukyah membawa batu hitam dari makassana di asmak batu itu, maksudnya dibacakan ayat-ayat dirukyah terus ditanam nonggoni gunung tidar. Saat batu hitam itu ditanam spontan. Keadaan langit ini yang semula cerah menjadi mendung Gelap sekali Petir itu luar biasa banyaknya Dan menyambar-nyambar Ngeri sekali Tidak lama kemudian hujan Tidak hujan air tapi hujan api Selama tiga malam tiga hari Akhirnya demit-demit Sehingga demit. nenggoni gunung tidari Bawar kepanasan ada yang masuk ke laut, gak kuat panas sih. Dan banyak juga yang mati. Goro-goro, tumbal yang ditaruh di gunung tidak oleh panjenengan yang eh? saya Subakir. Tapi lah gak lali ya, ingkungnya gak lali ya. Gak lupa toh ingkungnya toh. Jangan sampai merusak akidah kita. Kita melihat akidahnya nenek moyang kita. Seperti apa sebetulnya? Sebelum kedatangan Hindu, kedatangan Buddha. Insya Allah ketika kedatangan Islam, agama selain itu, ya akhir-akhir ini, apa Konghucu. E kan, dilegalkan di kita. Sebetulnya kan sebelumnya kan belum ada, baharto melarang keras. Gustur jadi presiden, dilegalkan. Namanya, apa Konghucu? Lenteng. Dah kita nggak ngomong itu dulu kita lanjut saya subakir karena keadaan demit itu hancur-hancuran sudah kena rukiahnya panjenenganin saya subakir ini mampu menghancurkan lelembut dedemitan Senonggani Gunung Tindan tapi ternyata pengaruhnya itu seluruh pulau Jawa wis ampun ampun gak Karan demit-demit itu ya akhirnya semar muncul mencari sumber permasalahan kok tiba-tiba kejadiannya yang luar biasa anak buahnya itu hancur-hancuran buyar gak karo-karuan gemeru kalau ngelakung melayu ini ngetan akhirnya nanggoni alas robannya alas mana akhirnya ada yang untuk menyelamatkan diri ke situ. Sampai sekarang Alas Roban itu diyakini angkernya. Karena usir-usiran gunung tidak ono usir gunung apa ya? Gunung Perdil apa Gunung Kerdil ini? Apa Gunung perandil? Ponorogo arah kepacitan kan ada gunung Kesitu, orang yang sekarang terkenal jenengi Niro Kidul Ada yang mati kemudian hanyut nanggani segoro Akhirnya yang saat itu belum sabdo Palon sebetulnya namanya Masih Kismar Dewi Konco itu jenengin Togok tadi Muncul mencari sumber yang mengakibatkan kejadian panas yang dasar itu akhirnya ditemukanlah batu hitam itu tadi ternyata dia nggak bisa ngambil, nggak bisa membuang batu itu. akhirnya di Semar ini nyari siapa gerangan yang membuat goro-goro kayak gitu. ternyata ketemu yang namanya saya Subakir. setelah muring-muring Semar dengan saya Subakir, saya Subakir yang ngomong. Saat ditanya, mengapa kamu meletakkan batu hitam di situ sehingga kami merasakan demikian, demikian, demikian. Enggak, karena ini kesalahan bangsa lelembut, bangsa demit yang selalu mendolimi ulama-ulama sebelum kami. Mereka banyak yang wafat. Maka kami, sembilan para ulama ini dikirim oleh Panjenenganing Sultan Muhammad Yang di Turki Utsmani sana ke sini Untuk mendakwahkan Yang namanya Islam Tapi bahasanya bukan Islam itu enggak Wawarah suci Laki Semar ngomong Loh Di Jawa ini Sudah ada agama Kamu mengapa kok mendakwahkan atau menyampaikan atau mengajarkan mewarah suci kepada bung sojo apakah kamu ingin menambah agama baru lagi ya. akhirnya debat itu tidak selesai akhirnya podo ngamu e gelut siapa kisemar dengan panjenengan ini saya subakir, geluti Kak karu Aruk ini ya, karena sehari gak cukup, akhirnya malam dilanjut. Malam gak cukup dilanjut, pagi sampai 40 hari 40 malam gelut. Tapi akhirnya dimenangno saya subakir, sebelum fatal Kisemar Semar itu minta damai, akhirnya yang mengajak dialog. Terus dilanjutkan tadi, di pulau Jawa ini kan sudah agama, ada agama Hindu, ada agama Buddha, yang ada baru dua itu. Dan itu berasal dari negara Hindu. Kok India sana kan, masuk sini. Terus, kamu kok, iya karena saya ini tugas. Dari Sultan pertama kami agar apa, menyampaikan wewarah suci. Akhirnya saat dikatakan di sini sudah agak ada agama nih sudah. Seh Subakir mengatakan kepada Sabdo Palon akhirnya kan namanya kan kepada Sabdo Palon sebetulnya sebelum Hindu sebelum Buddha. Di Jawa ini sudah ada wawarah suci, namanya adalah Kapitayan atau agama Kapitayan. Akhirnya Kisemar ngomong, loh, kamu kok tahu kalau di sini sudah ada agama namanya Kapitayan? Iya, karena saya sebelum ditugasi ke sini saya sudah melihat. Mungkin dengan ilmu penerawangannya, ya. saya sudah melihat ternyata sebelum itu dan Buddha, nenek moyangmu itu sudah sudah punya agama namanya Kapitayan. Loh kamu kok tahu? Iya. Akhirnya saya kanjeng saya Subakir ini nanya kepada siapa tadi Sabdopalon Palon untuk Kismar. Sebetulnya. Kapitayan itu seperti apa sih? Akhirnya si Semar ngomong kapitayan itu adalah sebuah kepercayaan, sebuah keyakinan yang meyakini adanya zat yang maha ada dan zat yang maha kuasa. Juga zat ini mempunyai sifat yang sangat dan maha belas kasih saya. Akhirnya saya subakir ngomong Itu pulalah tugas kami Untuk menjelaskan itu kepada Akhirnya sinkron Terus saat ditanya Sebetulnya Kamu itu siapa Saat saya menaruh Batu hitam yang telah saya Bacakan ayat-ayat terukah -ayat Kok tiba-tiba kamu muncul Kamu itu sebetulnya siapa Saya ini adalah kisemar. lagi semar itu tugasnya apa di sini saya ini adalah Sing rexo tanah, jowo. Aku di sini di gunung tidar ini baru seribu tahun. Sebelum aku di aku di gunung merbabu itu bertapa delapan ribu tahun. Kaget. Saya sudah bakir kaget Kamu kok punya umur sepanjang itu Sebetulnya kamu itu siapa Kamu itu apa Ya saya ini danyang Danyang sing bau reksa Tanah Jowo Agamone wong Jowo Ternyata Kapitayan tadi Keyakinan atau kepercayaan Yang mempercayai adanya That yang maha ada dan dat yang maha kuasa Itu seperti apa kok dikatakan dat yang maha ada Karena setiap tempat yang suung, yang kosong Maka disitulah sebenarnya ada zat yang maha ada zat yang maha kuasa Kan bodoh kan dengan Islam nah, Kok bisa Enggak munaf munaf pekata kok omahi. Lakieta kok kau nonton eh? Seduhawi ya sampai subuh gak mari. Tak simpulno ya, simpulnya no saja. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi, karena ini kaitannya dengan akidah kita itu lho. Ayatnya tadi sudah dibaca. Coba ayat yang ke 214 Tadi yang 13 kan? dan berilah peringatan kepada kerabat -kerabatmu yang terdekat. berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ini kewajiban kita ya. Menyampaikan ini kepada kerabat kita. Tadi ayat sebelumnya kan mengatakan walad da'u allahi ilahan akhoro watakku takuna minal mu'adzabin. Ayat yang ke-214 Allah firmankan wa dzkur. Ya, kalimatnya wa Kok wa Apa disitu ayatnya? Hah? Eh? Oh, sebelumnya. Apa? Fah wa andir itu ya. Fa andir asiro takal agrobin Fa andiriku awal peringatan Niro asiro takak ing keluarga Niro al akrobin kang parek parek abe berikanlah peringatan kepada kerabat kerabatmu yang terdekat. Ojo sampai menuwun kepada Allah juga meminta kepada selain Allah. Kalau kamu masih ada permintaan kepada yang selain Allah, termasuk itu tadi. Derek sumra porno sekul suci ulam sari kagem caos Masjid itu korban Korban itu bukan untuk Allah Korban untuk Allah ya idul Adha kemarin itu Lain korban ini adalah untuk danyang Simbau, Reksa desa wonosala. Konyol kan Ada mati bisa nanya semakin nyata kesirikan di situ. Nah, coba, akhirnya di Pulau Jawa ini yang namanya Syekh Subakir diketahui ceritanya kayak gitu tadi, akhirnya para pendekar laki pendekar laki jenengnya apa? Ya pendekar, lantek perempuan namanya apa Sri Kandi? Jadi pendekar laki perempuan ini semuanya kagum dengan kadigdayannya panjenengan ini Subakir. Wong jowo itu ngekar kanjang Subakir itu tidak seperti hanya kepada seorang kiai. Seolah-olah saya Subakir itu sudah tidak hanya sekedar manusia, tapi dianggapnya itu Tuhan. Sangkeh hormatnya, sangkeh mengagungkannya. Jadi memuliakan kepada Syekh Subakir itu Sampai mengkhawatirkan akidahnya orang Ternyata iya Orang-orang Islam mulai latah ikut-ikutan Menghormati Syekh Subakir itu kebablasan Padahal Syekh Subakir jerih payahnya sudah luar biasa Dengan orang Jawa ini sudah menyatu Berat andai meninggalkan Akhirnya sembilan wali sidang saya Subakir harus diusir, harus dipulangkan, dikembalikan, ke negerinya di negara ini. Saya Subakir itu Itu dari Persia, ya, antara antara Irak dan Iran Itu kampung halamannya antara Subakir itu ahli rukyah Tadi kalau antara ada antara Jumadil Kubro itu ahli tauhid. antara mana antara ada namanya antara antara antara antara antara sesepuh wali sembilan pertama yang di Jawa Timur. Jadi sampai untuk menjaga akidah kita biar tidak rusak karena sekti mandragunanya Syekh Subakir dipulangkanlah Syekh Subakir. Selama beliau masih hidup tidak berani ada yang mengganti Syekh Subakir. Walaupun dia sudah tidak ada di persia tapi satu pun tidak ada yang berani mengganti kedudukan sebagai perukiah tadi. Akhirnya saat Subakir sudah Datang ajalnya Wafat Barulah rapat lagi Mengisi kekosongan Karena pesennya dari Turki Usmani Itu Wali harus selalu sembilan Khusus di tanah Jawa Kalau ada yang mati harus segera diganti Kalau ada yang udur Secara syar'i Udur secara tetap, maka harus segera diganti. Maka jumlahnya harus selalu ada 9 Setelah wafat, barulah diganti. Penggantinya adalah Panjenenganing Sunan Kalijogo, asli orang Jawa, wali sembilan, yang asli Wong Joyo, sekandung Sunan Kalijogo ini. Tapi jangan sampai kita mengagungkan, menghormati, memuliakan sampai koyok koyo menghormati memuliakan Allah mencintainya jangan sampai melebihi mencintai Allah ya. itu berarti sudah menuhankan selain Allah demikian berhubung sudah Isa ya benro kulite tok yang penting itu tadi sebetulnya ayat itu tadi 213 14 15 16 ya 4 ayat sebetulnya tadi baru itu nanti jenengan bisa baca sendiri nanti tugas kita untuk menjaga akidah kita ini seperti apa itulah, ya. alhamdulillah untuk di muhammadiyah ini gak kemalangan ngambung tangan ya salaman kan alhamdulillah cenderung biasa, jadi maksudnya untuk membentengi biar sang kiai, sang ustadz, sang seikh ini tidak sampai dianggap apa, istilahnya cara jauh, liniwih. Apa liniwih? Punya kelebihan yang sehingga menyesatkan akidah kita. Demikian mohon maaf. Ilaha ilaha wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.